pulang kan kawan kalah pulang kali ya eh. menkalumnya pulang bapaknya izin pulang dulu eh Dok, mana urang nih kurang lah pulang kali aku ditinggal lah weh ke mana orang nah, aku kena tinggal nggak madam aja lama pulang, doa mana kasurku? bilang sebelah, doa mana kasurku? Hilang sebelah, siapa yang paling kasurku le? ini kasur bilang kasu, sebelah, tuh lah kasur orang cantik ya habis si paling kan? Oh Pana di tinggal sendiri sini sini deh tiga orang nak perang mah ini Bising, orang nak ini hai langkah kasutku entar di mana hilang kasutku hilang hilang nah, kasutku nak pakai kadis kasutku hilang mah Bising di sini lucu besar juma besar juma loh kita sampai nak kelak kada pakai kasut ni kasut nomor 11 ni di Tiongkok akan nyari sini. lah mana kamu Mana nafas cantik? Mana nafas ini Nafas ini cantik. Nafas kapal tadi, Ah, mba, Hai langsung nah, ya, di sini maknila ilang mak budak ambil nasi tua <tuk> ngapain budak ya Pak Oh Pak RT kasur hilang oh kasur, Pak RT udah yakin ya ini hilang oh kasurku hilang lu hilang dimana di sini kasih kode ya, di kira sini pak ini pasti pak Ndoh api gara-gara kami karena pakai pak lah kasurku hilang Pak RT yuk kita pergi ke kantor Pak RT bukan Pak RT yuk Pak RT, Rt Oh, hilang, Pak. Oh, jadi cuman, nih gitu nih, Pak? B cuman, nih, cuman kita nih mbak ganti kita lapor ke polisi kita ngukup orang berdua jangan lapor kuda, kaya, ber ber M M nah, nih jangan deh hilang polisi rumah hilang ini udah kasutnya pasti bagus nih teh. bukan -buk, ngelapor polisi mak kayak barangmu jual nggak ngelapor kami kami tidak tahu kasurku bagus nak ini tidak jual pasar ikan sudah sabar jual. deh sudah sabar deh nggak sabar nggak karpet orangnya pemaling deh kami pemalu dia pemaling kami dik, kita orang nih ketemu tante nah ini apa nih ini apa nih tante tante orang cantik ini kapan gitu tante apa kabutel kita ada nih ini apa nih ada apa Nah, kan ada kan? Tuh, ladis, kita tidak jadi dorang. Pra, kadis, pasti, oh, budak orang da, deh. pasti budak lima lek pak Pasti budak lima lek nggak? ini tadi di lama aso. Mana ya Sudah jenuhoku, mulai cemar nama ke kantor polisi kantor polisi pak? Nih, kita ngelir, tapi banyaknya nah, kita mungkin, Kita ngelapor di sini. Jadi, kita lah Pak sini. Apo, jalan itu apa? Kucing, lah itu apa? Kucing, jalan itu apa? Jalan itu apa? Jalan itu apa? Jalan itu apa? Jalan mau apa? Jalan itu apa? Jalan itu apa? Jalan itu apa? Jalan itu apa? lah, itu apa? Jalan Dan jadi pegawai negeri Panang letai dan dia sehati Hujan panaslah menjadi ganti